Amo budoyo, rahayu Sagung dumadi, kalsingger pedo niringsambikolog Jumpa lagi bersama kami spiritual berkutut putih di channel The spptv Channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya Sebelum lanjut jangan lupa untuk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 Kitab Ribon Jawa kuno merupakan salah satu buku yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa. Pasalnya, di dalam kitab tersebut bertuliskan sejumlah hal mengenai weton yang bisa digunakan untuk meramalkan watak, cinta, karir, dan rezeki seseorang. Jumlah weton juga ada banyak. Namun, kali ini kita bahas tentang weton Senen waki Dari tutup nanti, kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya. Berikut ini akan kami sampaikan ulasan mengenai apa saja watak, karir, cinta, dan rezeki dari Ndoro yang lahir pada Senenwaki. Agar tidak jadi salah pahaman, kami harapkan Ndoro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak Senen Wage Senen Wage merupakan weton yang neptu yang tergolong kecil yaitu empat Senen dan empat Wage yang jika digabungkan menjadi neptu delapan. Menurut kitab Jawa kuno orang-orang yang terlahir di weton tersebut memiliki watak lakune geni atau sangat berapi-api. Maksud kerapi-api di sini adalah sangat bersemangat dalam segala hal, bahkan bisa dikatakan hiperaktif. Orang-orang tersebut juga dikenal sebagai pribadi yang sangat ambisius, angkuh, tinggi hati, dan kejam. Semua watak tersebut bahkan sudah mendarah daging dan akan menjadi lebih buruk lagi. Jika mereka tidak mendapatkan perhatian yang baik dari keluarga maupun sekolah, oleh karena itu bagi orang tua yang memiliki anak dengan weton Senen Wage, harap anak tersebut tetap diperlakukan dengan baik dan tulus, karena jika sampai watak buruk mereka keluar maka bisa-bisa masa depan si anak juga akan suram karena dia akan sangat susah mencari teman dan lebih suka menyendiri selain watak buruk tersebut orang-orang yang lahir di Wage juga memiliki sifat baik yaitu sangat hemat suka menolong tanpa pandang bulu, menurut serta setia. maka dari itu jika watak buruknya selalu ditekan, maka pribadi positif dari watak ini akan muncul dengan sendirinya. karir Senin Wage. Untuk urusan karir bagi weton yang satu ini bisa dibilang cukup merepotkan atau bahkan bisa dikatakan susah menemukan pekerjaan yang pas. Hal tersebut dikarenakan Senin Wage umumnya memiliki karakter yang sangat sensitif dan mudah tersinggung. Oleh karena itu, perjalanan karirnya akan penuh dengan cobaan yang cukup berat. Walaupun begitu, jika orang tersebut sudah mendapat pekerjaan yang tepat, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Sejumlah pekerjaan yang cocok bagi weton dengan jumlah neptu sebanyak 8 ini adalah burung, karyawan, dan pekerja lepas. cinta Senin Wage. Beralih ke urusan asmara senin Wage. Di mana mereka sangat cocok jika bersanding dengan orang yang lahir dengan jumlah neptu 16 atau 11. Beberapa contoh weton dengan jumlah neptu tersebut adalah Kamis Kliwon, Senin Pon, Sabtu Pahing Selasa Kliwon, Jumat Legi dan Rabu Wage, meskipun begitu bukan berarti selain weton tersebut akan mendatangkan kesengsaraan bagi Senin Wage. Namun, orang-orang yang lahir dengan weton tersebut akan lebih cocok dengan weton-weton yang sudah disebutkan tadi. Hal ini karena watak dan karakter keduanya akan saling melengkapi terlebih dalam urusan rumah tangga. Sayangnya meskipun mendapat jodoh dengan neptu yang tepat, orang-orang yang memiliki tanggal lahir dengan total neptu 8 tersebut akan tetap menghadapi sejumlah permasalahan yang dapat merusak hubungan asmara mereka tinggal bagaimana mereka lalui permasalahan tersebut bersama pasangan agar hubungan yang didasarkan oleh cinta tersebut tetap langgeng selamanya rezeki senen wage Untuk urusan rezeki bagi senen wage bisa dikatakan cukup sulit. Akan tetapi hal ini tidak berpengaruh bagi mereka yang sudah meraih kesuksesan saat masih muda. Karena kesuksesan tersebut akan terus berlangsung sampai mereka tua. Oleh karena itu jika Ndoro sudah meraih sukses untuk usia muda Harap selalu berhati-hati terhadap segi yang sudah diperoleh tersebut Kemudian bagi Ndoro yang sebelum meraih sukses di usia muda Cobalah untuk melakukan sesuatu yang berbeda Atau keluar dari zona nyaman Ndoro Untuk mendukung channel ini